Marah Bebe? pastinya. Kamu habis dari mana? Hmm. Kamu kenapa sih? Halo? enggak usah banyak jawab. Banyak nanya kali? Kenapa, Bok? Bentar, <tulain> nah. enggak Oke. Okay. Kenapa okay. nanya-nanya gue lo, Engga, enggak usah kecampur. Urusin aja semua kesibukan lu sendiri. Ya kan aku pacar kamu kamu pacar aku Cuma iya tapi dalam hubungan kita hanya teman. kamu ngomong apa sih gak tau ngomong kamu lihat anak kita anak kita nih hasil hubungan terang kamu melahirkan anak siap kamu menikah sama siapa pi ada suara min suaranya min Anak siapa ini? Dasar, kamu main sama siapa lihat? Udah omong. Aku selama ini di rumah, aku nungguin kamu pulang. Gak Terus mungkin kamu, pulang. kamu kayak gitu Gak mungkin anak kita kayak gini. Mas, kamu gak percaya sama aku? Aku percaya sama kamu, tapi dari muka Aku, udah aku sama, sama kamu loh. Tapi lihat. Tapi apa? Muka anak kita kayak plankton. <laughs> uh. Ah? Apa? Apa <tuk> ada suara, gak ada suaranya, gak ada suara sih sebentar. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Masih, roll, keep... <tuk> masih, masih, masih, masih, masih, <tuk> oh, masih, Oke, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, kamu kan baru us buka usaha makanan ngapain pakai tuyul-tuyul kayak gini? Aku mana apa-apa? Hah? Itu, itu dari mana? Terus kita dengar dari mana tiba-tiba kayak gini? Mukanya mirip sama aku aja enggak? Pasti kamu pesugihan pakai tuyul ini. Ah, eh, kamu gila kayaknya. Ada gila-gila kayak kamu. Ah. Eh tuyul anjing, dim? <laughs> <laughs> Oke, kreator masuk. Kreator masuk sebagai bapaknya ya Bibi. Ampunin. Ini siapa lagi? Bapak. <laughs> saya bapaknya. Saya bapaknya. Ba oh ini anak kamu? <laughs> anak saya. Anda, ada ada, ada anak, anak kamu di rumah eh, kami. Anda kenapa mentak-mentak anak saya? Lupa. Dia ya, kayak gitu. Tenang, tenang. Anda tidak usah. Oke, okay, terus, teruskan ditabur. konfliknya. Oke. Okay. Anak Anda itu setan. Tiba-tiba menghilang. Ha harus tidak ikut campur karena ini anak saya. Oke, okay, terus. Yang saya, dia yang saya didik dari kecil terus-terus oh, itu anak anda tapi ngapain anak anda ada di rumah kami Bifi, kamu ngapain di rumah dia Oh sorry anak-anak anak, anak, anak. Okay. Mimin masuk sebagai Mimin masuk siap-siap Mimin masuk sebagai orang tua Bang pen gue. <laughs> kamu kenapa <laughs> sih kamu marah-marahin cewek gitu Papa enggak pernah ngajar kamu gitu loh Wah masa aku disalah sangka pak? kamu udah mau nikah Tadi kamu kok mabuk-mabuk Bapak -mabuk, lihat minum bedak minum bedak enggak ada. ada Pak, pak. Halloween udah tutup banget mabuk-mabuk enggak ada dengan titik kamu diapain sama Fendi tadi ini aku aku kondisinya bisa lihat nih ya bisa Udah aku bukain mata kamu. Oh, gitu. Tadi uh, papa, tadi hmm. dia tuh pulang-pulang mabuk, terus dia bentak-bentak aku. Kan betul. kamu nyusul saya Bisa aja bila. kalau gitu. Ya, eh, <laughs> <Amin, amin. laughs> Ya udah, PP kalau ada papa nanti kabarin Tumpet. om aja ya. Apa? Ya. Papa, ngusul, ya. papa oh, Om Tri kan sudah papa. papa. Oh, oh, iya masih pacar oh, ya, lupa papa ada di mana pasti papa lagi di tempat dugem kan itu lampunya merah so. tidak papa lagi di kelapa gading lagi main-main di Moi. aduh <laughs> papa pergi dulu ya skip mgc aduh aduh oh Cash with Vivi seru banget cok bentar pendi tidak, nanti, nanti aku yang buat ceritanya mini akan ya anjir lah sanok lagi cok bentar pendi oh, udah mulai oh, cok ya. tahu siapa yang juara PMGC nanti nah, sanok sini, <laughs> oh ya? <laughs> kira mau yes, tahu yo guys <laughs>